Halo Sobat Baik, Hati Tangan Pengarapan. Beberapa hari lalu, kami dari tim peduli Sesama sempat memberikan bantuan kepada Ibu Lilis yang berada di wilayah Tangerang. Setelah berkomunikasi dengan Ibu ini, kami langsung coba datang untuk uh, melihat langsung kondisi dari Ibu Lilis ini. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai buruh harian, yaitu dengan uh, memotong sendal jepit, kadang juga menerima cuci gosok di beberapa rumah-rumah warga yang ada di sekitar situ. Dulu kan sini belum ada warung, hmm. dagang. Ya lumayan sih, dagang mah dulu mah. Tapi sekarang berhubung tempat yang nggak ada buat balang. Jadi susah. Uh, bantuan yang kami berikan yaitu bantuan modal usaha, di mana bantuan itu kami memberikan bantuan etalase dan beberapa pokok-pokok bahan jualan seperti ada Indomie, ada makanan ringan, terus ada beberapa minuman-minuman saset. Kami datang uh, untuk membagikan paket bantuan kepada Ibu Lilis dan Ibu Lilis itu sangat terkejut bahwa ternyata Tuhan itu menjawab doanya dan Sampai sekarang Ibu Lilis uh, bersyukur karena uh, dengan adanya bantuan modal usaha seperti ini, dia dapat uh, mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik lagi. Saya senang banget gitu rasanya, tiba-tiba ada rakyat mendadak itu buat saya gitu. Namanya Tuhan sudah mengizinkan buat saya jualan Sudah ya om siap. Beberapa hari lalu Ibu Lilis itu sempat mengabari kita via phone, dan dia mengabari kita bahwa dia bersyukur bahwa dagangannya itu dalam dua hari udah habis terjual. Dan dia bersyukur hari ini dia bisa menambah lagi beberapa modal usaha atau bahan-bahan pokok yang mau dia jual lagi. Dan situ saya sangat diberkati karena ibu ini memang dia memiliki semangat untuk berjualan.